Kau semangatmu, perseptimanya selalu mendukungmu. Kami ini perseptimanya. We're oh. the Sampai dopi kepo, di NTT terada Joko tinggi di NTT terada macam kuti, yang ada persekutuan bersatu.